penimar itu channel. Ini datangnya tok. Perjalanan tukang kebun mau ke Nagoya. Nagoya. Grup patam kawan-kawan. Saya akan bawa mereka untuk belanja-belanja di sana kawan-kawan. Katanya untuk menghabiskan uang. Beberapa hari lagi akan lebaran kawan-kawan. Ini dia kawan-kawan kita yang akan mau menghabiskan uang ke Nagoya. Nagoya kawan-kawan. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Subscribe, like, comment dan share. Kita akan blok sampai tuntas, sampai kena akan kita blok kawan-kawan. Video kami akan kena nagoi ya kawan kawan. Akan menghabiskan uang. Di sini kan di sini mereka bertanam semangka. Berapa pun sekali panen, kalau kami tahu lah berapa itu. Jadi sekarang habiskan uang kenapa ya?